Dalam hari ini kita akan uh, melanjutkan apa materi komunikasi sosial budaya sub bagian yang saya kira sangat fundamental adalah tentang interaksi simbolik. Bahwa sering orang berpikir bahwa budaya itu berhubungan erat dengan perilaku dan yang kedua juga berhubungan erat uh, dengan adat istiadat termasuk juga di dalamnya ekspresi ekspresi seni kan begitu sehingga kalau komunikasi sosial budaya itu uh, bisa juga diartikan uh, simbolik interaction atau komunikasi simbolik yang uh, tidak biasa dilakukan secara komunikasi verbal ya. komunikasi verbal itu omong-omongan itu ketukaran ya. gagasan tapi di dalam banyak hal komunikasi budaya ini juga menggunakan simbol-simbol ada simbol-simbol yang hanya dijadikan sebagai suatu sarana untuk identitas, tetapi juga simbol-simbol itu merupakan pesan-pesan. Jadi satu, melambangkan atau menyampaikan pesan secara simbolik yang digunakan untuk membangun, Citra diri atau identitas, identi identitas. Seperti orang berpakaian itu komunikasi sosial budaya. Orang Bali sangat kelihatan kalau dia pakai pakaian Bali itu. Ya, kalau laki-laki ada apa itu? topi yang khas itu ya dan setiap etnis itu mempunyai ciri khas tersendiri ya di dalam upaya untuk mencitrakan dirinya sebagaimana yang diyakini itu mewakili identitasnya nah, biasanya ya bermacam-macam kalau orang beragama Islam begitu orang pakai jilbab tidak ditanya pun kita tahu bahwa mereka beragama Islam kalau orang memakai kalung salib itu ya kemudian tidak perlu diperkenal, tidak akan lagi Bapak atau Ibu agamanya apa ya sudah pakai salib di leher itu berarti ya dia apa sudah menunjukkan jadi berinteraksi simbolik itu simbol itulah yang menentukan pesan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya maka dari itu komunikasi simbolik itu mengapa dipelajari karena ada ya semacam harga sosial di situ Maksudnya kalau eh, Anda ingin mencitrakan diri sebagai orang yang kaya raya, yang pengen dihormati ya, ya, oleh sekelilingnya, maka Anda harus membangun rumah yang bagus. Ya. Biasanya bertingkat itu menunjukkan bahwa Anda tergolong orang yang mampu rumah itu biasanya kan ya hanya di bawah saja tapi karena untuk menunjukkan apa eksistensi dirinya ya maka dinaikkan yang sebenarnya juga kadang-kadang rumah tingkat itu tidak terlalu berguna ya tetapi karena itu merupakan prestise interaksi simbolik dengan orang-orang, maka ya itu sebagai harga sosial harus ditempuh. Ya Pesan yang disampaikan itu bisa bermacam-macam dan banyak sekali yang kita harus pelajari secara baik ya. Bahwa mencitrakan diri, mengidentitaskan diri, baik sadar atau tidak disadari kita bisa membaca jadi kehebatan interaksi simbolik itu kita dapat mengetahui tanpa harus menanyakan secara verbal kepada komunikatornya itu. Jadi kalau Anda kemudian tahu bahwa ada rumah joglo yang besar, kemudian pintu gerbangnya dibuat yang kokoh ya ada patung-patungnya kemudian ada ukir-ukirannya itu kita tidak apa namanya bertanya pun sudah tahu bahwa ini rumahnya ya mungkin seniman kalau itu eh, dibuat apa banyak ukiran lalu juga banyak simbol-simbol seperti patung ya itu ditampilkan apa kayu-kayu yang berukir, jadi ini sangat mudah sekali ditempa dan itu merupakan satu ekspresi yang natural ya, yang alamiah saja karena setiap orang itu ingin apa ditentukan harga sosialnya itu ya. Kalau Anda ingin apa dihargai karena berpakaian ya tetap berpakaian yang bagus, yang mahal-mahal. Kalau perlu keluar itu ya jangan jalan kaki ya. Ya menggunakan becak atau menggunakan grab, menggunakan... Uh, gocar ya, jangan menggunakan gojek ya sepeda motor karena harga sosial antara naik gojek, gocar dan uh, sepeda motor itu jelas ada harga tertentu nah semua perbuatan tindakan tersebut itu ya merupakan uh, interaksi simbolik karena setiap orang kemudian me, apa, ya, menyimpulkan ya, atau membangun, mengengineering bahasa saya, mengengineering dirinya itu sebagaimana yang ingin ditampilkan. Makanya, kalau uh, Maya ingin dianggap cantik wajahnya yang glowing ya harus setiap bulan pergi ke salon ya untuk facial kemudian perawatan kulitnya agar supaya seperti bidadari meskipun ya bukan bidadari ya tampak seperti bidadari itu sudah lebih baik ya tidak hanya harga sosial itu kemudian ya kalau mau mencari pacar yang kaya ya kemana-mana pakai mobil kalau jalan kaki terus naik ojol gitu biasanya itu dianggap harganya segitu maka ya banyak tetangga saya yang anak-anak perempuannya dibelikan mobil untuk kuliah atau untuk bekerja, Jadi bukan fungsinya di situ sebetulnya, bukan fungsinya karena jangan keujangan dan jangan kepanasan ya, tetapi ya, karena untuk menentukan harga dirinya itu kalau nanti ditawar orang kan gitu. Nah itu yang disebut uh, interaksi uh, simbolik. Demikian juga institusi ya dan pranata sosial itu uh, mereka semuanya mempunyai apa ya arga sosial sendiri kalau di Bali itu agar supaya orang tampak bahwa ini masyarakat Hindu ya kemudian hampir seluruhnya rumah itu berarsitektur Hindu ya atau berstatus tradisional yang menunjukkan identitasnya dan ini menjadi satu hal yang sangat bagus ya kalau untuk kepentingan pariwisata misalnya engineering interaksi simbolik ini dikelola sangat baik itu di Bali. Tetapi tidak di Jawa yang lebih multikultur ya ada yang orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Bali sendiri yang kesini tetapi kebanyakan juga dibawa itu apa namanya identitas kulturanya itu ketika berada di luar uh, Bali misalnya termasuk juga orang-orang uh, yang dari luar ya, kebiasaan kebiasannya itu tidak bisa ditinggalkan jadi sesungguhnya di dalam komunikasi simbolik itu ya kebiasaan yang apa disosialisasikan atau di mana dia dibesarkan, yang perilaku dan adat istiadat itu diturunkan dari generasi ke generasi ya kemanapun saja dibawa. Hanya sedikit ya, orang yang kemudian bisa berubah. Jadi. Uh, Desa yang kaya itu kalau ada pintu gerbangnya dibuat yang bagus ya meskipun hanya diberi dana yang sama misalnya 5 juta untuk satu gerbang oleh kabupaten tapi sampai di kecamatan sampai di desa ada desa yang mempunyai apa swadaya yang tinggi sehingga nggak ada lima juta saja ada pembangunan gerbang itu yang sampai 30 juta ya dari mana yang 25 juta itu swadaya masyarakat Bagaimana itu kok bisa berbeda dengan yang lain yang lainnya 5 juta ya seadanya saja yang penting spj-nya sudah bisa dilaporkan penggunaan anggarannya soal hasilnya ya kalau tidak ada swadaya masyarakat ya sudah tentu membuat pintu gerbang desa yang bagus ya tidak bisa dicapai Nah di situ menunjukkan juga kan adanya demokrasi yang baik ya. Seperti di tempat saya itu, di desa sebelah saya itu desa uh, Sopen ya, kemudian di sebelah sana desa Triakan, di sebelahnya lagi ngelayang. Tiga desa itu ya ada yang dibikin sekedarnya, ada yang dibikin agak bagus dan ada yang dibikin bagus sekali ya, di itu habis lebih dari 30 juta, tapi itu hasil swadaya masyarakat bahwa masyarakat mempunyai kesadaran untuk dapat memberikan identitas kulturalnya itu secara gotong royong tapi masyarakat yang lain nah mungkin tidak peduli baik itu karena hubungan antara para apa, aparat pemerintah dengan desa itu kurang baik. Yang terjadi adalah juga dapat dilihat dari komunikasi simbolik itu. Sama juga lah kalau kita ini apa berkomunikasi dengan orang itu sesungguhnya tanpa kita harus bertanya packagingnya itu kan sudah tampaknya jadi setiap orang itu membangun citra dirinya melalui uh, engineering package itu jadi bagaimana caranya untuk me, apa, mendandani diri ya, agar supaya dicitrakan tertentu Ada tetangga saya almarhum yang kalau pergi pakai seragam Korpri, pulang seragam Korpri dan istrinya dikelabui dan dipercaya. <laughs> ya waktu itu belum jadi istri, tapi karena pulang pergi pakai Korpri, lalu menikah, tapi akhirnya hanya seragamnya saja yang dimiliki, tetapi tidak betul-betul sebagai pegawai negeri. Yang sering terjadi kan juga itu banyak gadis desa yang terpikat karena seragam tentara misalnya. Ada pengangguran yang membeli seragam tentara, lalu datang mengaku sebagai tentara sungguhan atau polisi sungguhan dan melamar anak gadisnya. Tapi ternyata itu hanya sebagai rekayasa saja. Ya banyak hal ya yang terjadi di dalam pasar clever misalnya ya kita melihat orang yang sangat santun kemudian memakai uh, jilbab yang besar ya tapi kemudian kita melihat dia melakukan uh, digunakan untuk menutupi perilaku dia untuk mencuri atau mencopet ya jadi ada dua aspek yang kita lihat di dalam komunikasi simbolik itu. Yang pertama karena punya tujuan yang baik Tetapi dapat juga packaging ini bisa kita salah mengartikan itu ya. Jadi akibatnya juga negatif ya. Karena digunakan untuk hal-hal yang Berlawanan dengan norma dan nilai, dan dengan hukumnya, maka saya beri catatan di sini bahwa komunikasi simbolik itu adalah bagaimana cara kita untuk menunjukkan identitas. Tadi sudah saya sebutkan di situ. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita menilai tindakan dan perilaku orang lain. Ini didasarkan atas berbagai hal yang saya kira juga mendasar, yaitu basisnya adalah nilai dan norma itu. Nah, komunikasi simbolik ini juga tadi melekat, ya melekat perilaku dan adat kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, jadi uh, lewat lingkungan uh, sosial anda itu kemudian tumbuh menjadi satu apa ya, tumbuh menjadi satu uh, citra diri ya, menjadi identitas kita. Oleh karena itu mengapa uh, kita terkadang harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya ada seseorang yang perilakunya perempuan seperti laki-laki atau laki-laki seperti perempuan itu, ya kemudian cara berkomunikasi dan cara dia menunjukkan apa simboliknya itu sangat tampak ya baik dari gerakan tangan, gerakan muka, cara berpakaian. Itu semuanya telah menunjukkan suatu apa namanya? identitas. Dan sekaligus juga bahwa kita juga bisa menilai dan tindakan orang lain itu untuk dapat menentukan motivasi atau apa yang sebenarnya ingin dicapai kan komunikasi itu kan ingin mencapai suatu tujuan yang paling optimal melalui proses komunikasi itu jadi boleh dikatakan bahwa bagaimana hasil komunikasi dalam interaksi simbolik itu ya yang pertama adalah kita dapat menentukan ya mungkin tidak benar 100% ya, tapi minimal indikasi dari benda-benda yang dipakai maupun tingkah lakunya kita dapat apa menilai atau sudah dapat menentukan apa tujuan dan motif-motif yang muncul ketika orang itu melakukan komunikasi dengan anda kalau kemudian ada teman Anda laki-laki ya, meminjam buku sama Tari ya itu simboliknya meminjam buku tapi uh, tujuannya bukan bukunya itu. Tetapi bagaimana bisa bertemu dengan Tari. Ya, banyak hal yang bisa uh, dilakukan untuk mendekati orang atau supaya bisa berkomunikasi. Misalnya di bus yang Anda juga di situ atau di kereta tiba-tiba di sebelah Anda ada laki-laki yang bertanya mbak tolong sekarang jam berapa yang padahal dia bawa HP juga kan tapi karena Anda bawa Anda juga melihat jam dan kemudian mengatakan ya kalau sudah dibuka seperti itu kan kemudian eh, selanjutnya dapat berkomunikasi ya itulah yang dimaksud bahwa komunikasi uh, simbolik ini Anda harus membaca secara baik ya. tindakan dan ucapan orang itu apakah betul-betul ingin tahu hanya tahu jam sudah membawa HP mestinya dia tahu bahwa itu menunjukkan dia ingin berkenalan dengan Anda atau ingin berbicara karena mungkin jemu naik kereta tidak ada yang diajak ngobrol tetapi juga ada Tindakan-tindakan lain yang terus harus dipantau ya sejauh mana bahasa yang dia gunakan, perilaku ya, apakah mimik muka, lalu tangan, kemudian bahasa atau pilihan kata yang digunakan itu sangat menentukan sekali ya di dalam interaksi simbolik ini karena apa? Karena itu merupakan kunci-kunci kita untuk menentukan makna yang ingin kita gunakan untuk menilai ya, tindakan itu. Nanti jangan-jangan apa eh, akan berlebihan atau kebablasan itu. Itu bisa saja terjadi. Padahal itu tidak Anda inginkan. Tapi kalau diinginkan ya berarti sama-sama eh, membutuhkan. Hanya saja di dalam interaksi simbolik itu karena sifatnya simbolik, tapi itu juga sering apa menimbulkan kesalahpahaman ya karena di satu sisi ada perasaan prasajaiz ya yang sering saya katakan itu yang kedua juga karena perbedaan nilai dan norma itu ya. Apa itu yang terjadi? Ya, Misalnya katakanlah eh, Anda pergi ke teman Anda. Ya, lalu Anda memanggil eh, Gokar. Teman Anda menawarkan, nggak usah memanggil Gokar, saya antar saja. Maka di situ terjadi proses apa? decoding dan encoding ya. Anda mendekot ya, mendekot satu pesan yang disampaikan oleh teman Anda. Saya saya antar saja. Nah, orang yang mendekot ini ada dua perspektif ya. Satu bersifat positif. Oh ya dia baik hati berarti. Yang kedua, Anda juga punya pikiran yang negatif ya. Wah jangan jangan nanti tidak pulang ke rumah saya. Dibawa ke hotel misalnya. Atau ke penginapan. Atau saya mungkin diperkosa di tengah jalan. Jadi selalu ya. Di dalam pemaknaan interaksi simbolik itu ada. Uh, dua hal yang. Makanya semiotika itu dapat digunakan untuk menilai uh, itu. Karena di disitu uh, semiotika ini menentukan makna itu sendiri. ya Ada simbol-simbol yang. Men mengarah ya, bahasa simbol yang mengarah pada uh, semacam itu ya yang menimbulkan perjudai yang besar maka dari itu ya berinteraksi itu harus uh, mempunyai satu pengalaman ya tidak semua simbol yang sama itu dapat di kan makna yang sama tadi eh, orang bertanya tentang berapa pukul atau jam berapa ya. Anda mengatakan bahwa ya, sudah ini paling hanya memang tanya jamnya, tapi Anda juga tidak keliru bahwa mungkin juga karena ingin berkenalan, jadi Anda membatasi pembicaraan atau menunjukkan muka yang masam saja, tidak muka yang manis nah interaksi simbolik ini mengapa sering menimbulkan uh, prejudis kesalahpahaman dan konflik ya karena kesalahan di dalam proses apa sharing meaning itu jadi communication itu kan sharing of symbol dan sharing of meaning ya jadi berbagi simbol tadi yang sudah kita ceritakan dan sharing of meaning Nah kalau seseorang melakukan encoding ya menyampaikan membangun pesan dan disampaikan dan didekot oleh komunikan ya, dan itu persepsinya salah itu bisa berbahaya saya mengajak tari-tari yuk kita jalan-jalan ke Tawang Mangu misalnya karena Tawang -mang itu tempat peristirahatan yang nyaman, pikirannya wah, kelihatannya kok nggak enak itu. Karena di sana banyak digunakan untuk orang tidur dan beristirahat itulah. Nah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu harus pandai benar ya sebagai partisipan komunikasi itu untuk menentukan arah. Dari komunikasi simbolik yang ada itu Jadi kalau Anda pengen rumah Anda aman Kalau di Jawa itu Di depannya ada gambar anjing galak itu ya Lalu di belakangnya ada suara anjing menggonggong Itu hanya suara saja anjingnya tidak ada Hanya untuk menakut-nakuti saja Ya terkadang eh, begitu yang dilakukan oleh anda sendiri ya untuk menghindari apa, kesalahpahaman dan juga untuk mengkomunikasikan hal-hal agar supaya anda aman dari eh, agresi atau serangan orang lain. Nah, cara ini yang yang dibutuhkan di dalam menjelaskan konflik-konflik yang terjadi atau kesalahpahaman itu karena interaksi simbolik yang gagal ya di dalam proses encoding dan decoding itu. Maka dari itu di dalam komunikasi sosial budaya ini terkadang kita salah juga ya. Menilai orang perbuatan baik misalnya pergi ke makam ya datang ke makam membawa bunga bau-bau wangian gitu ya itu apa namanya sebuah interaksi simbolik ya antara kepercayaan kita terhadap roh-roh ya kepercayaan kita eh, terhadap apa eh, Tuhan yang Maha Esa bahwa membawa bunga dan wangi-wangian itu ya agar supaya di sekeliling kita itu menyenangkan itu ya menyenangkan tetapi karena juga bunga dan wangi-wangian itu sering digunakan untuk tindakan-tindakan yang uh, tidak biasa ya, artinya ya, digunakan untuk kejahatan misalnya maka telah menyalah artikan bau-bau wangian seperti dupa dan sebagainya itu untuk kepentingan-kepentingan uh, yang sifatnya magis ya atau mistis itu jadi bagaimana ya ya kalau menilai makna terhadap itu ya yang jelas bahwa itu merupakan uh, ya lebih baik dilakukan ya agar supaya Eh, apa dapat melindungi diri kita sendiri bukan orang lain tetapi juga banyak orang menyalahartikan. Jadi dalam proses komunikasi itu dapat dimengerti apabila kita lihat dari produksi pesannya. Nah, dari produksi pesan itu kemudian saling apa bersinggungan atau tidak yaitu analisis e, simetika ya Anda baca di jurnal yang memuat e, karya saya apa yang judulnya adalah analisis pesan jadi pesan itu sendiri merupakan satu komponen ya komponen untuk menjelaskan pokok persoalan yang terjadi kalau itu adanya kesalahpahaman di dalam proses komunikasi sosial, itu cara kita ya. Kalau ada ya cara hukum, ya itu bagaimana metodologi hukumnya. Tapi ini adalah cara komunikasi, maka dapat dilihat dari produksi pesan itu ya simbol itu. Makanya disebut sharing of symbol, sharing of meaning dan kemudian uh, apa sharing of experience sharing of ideas semuanya itu um, menjadi satu apa dialog yang yang panjang ya, terkadang juga harus membutuhkan interpretasi atau uh, decoding agar supaya kita tidak uh, apa salah di dalam menilai tindakan dan ucapan orang lain itu kalau orang yang kurang berpendidikan biasanya ucapan atau simbol-simbol verbal itu ada orang mengatakan lama nggak ketemu ya saya kangen nah, kata kangen itu ya kalau kekasih kangen biasa kalau orang yang bukan kekasihnya kan marah padahal itu hanya ucapan yang biasa saja Nah, ini semua juga dipengaruhi oleh norma dan nilai ya. Orang Jawa Timur itu kalau ketemu teman yang di panggil bukan namanya tetapi ya kata-kata yang kasar ya misalnya. Matamu, rupamu, tengkulmu ya. Tapi justru itu apa namanya? Menunjukkan keakraban bagi nilai-nilai uh, yang ada di Jawa Timur. Tapi sangat kasar kalau itu diterapkan di Jawa Tengah. Dan masih banyak yang lain ya yang dapat kita uh, apa ungkapkan di dalam interaksi uh, simbolik itu. Nah misalnya di dalam kampanye politik, di dalam apa, konteks pemberitaan media massa pemberitaan televisi itu dapat dilihat dari konteks, Komunikasi sosial, ya? ya. Saya kira itu apa yang sudah saya uh, sampaikan. Maya dipimpin teman-temannya untuk dapat berdiskusi. Mikro, uh, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya terkait uh, materi yang sudah disampaikan tentang interaksionis, simbolik interaction tadi, mungkin Rian, uh, Retno mungkin ada yang mau bertanya Mbak Eva, Tari Mbak Via. ya kita aja ya kalau gitu uh, kita akhiri ya kuliah kita malam ini nanti kita lanjutkan lagi terima kasih atas perhatiannya dan jumpa lagi uh, minggu depan ya, sekian ya, bye bye Terima kasih. Yes, sampai jumpa, kasih, Prof. Prof. Sampai jumpa, Prof. Suks ma, jumpa. ya. Suks ma. Ya, suks ma. Suks ma. <laughs> suks ma. Ya, suks ma Prof. Suks ma. Terima kasih, Maja. Ya.